Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Pada kesempatan ini, teman-teman, wow, wow, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga senantiasa diberikan kelancaran usaha dan diperbanyak dalam mencari rezeki. Nah, teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang bisa memberikan informasi buat teman-teman dan tak lupa buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau direview dibantu pasarkan bisa menghubungi saya atau nomor telepon yang ada di deskripsi nah kebetulan kita berkunjung lagi ke showroomnya berkah usaha motor dengan haji oji insyaallah mobilnya update yang baru-baru lagi nih kita langsung ke beliau yuk kita kepoin dan di skip skip assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak Haji selamat ya, ya gimana kabarnya pak Haji baik alhamdulillah, alhamdulillah. nah ini beliau pak Haji Oji selaku ownernya dan pemilik langsung pak Haji kita mau update stok ya mobil-mobil ya, yang ya, ya. ada di berkausaha motor Pagi, dong. Disebutkan lagi nomor telepon pagi, barangkali Paso buat nomor satu tiga, oke, delapan enam, oke, empat oke, Dan alamatnya di sama motor itu di mana, pagi tepatnya? Jangan digasih, Mas ya oke, okay. nomor 9 oke, okay. si Pondo, Kota Tangerang, Pak Haji. Kota Tangerang, tepatnya di drop top di dekat. Seberangnya Superindo Super Indo, ya. ya. Oke. Okay. Nah Pak Haji, kita mau review yang pertama ya Pak Haji. Ini ya. ada mobil pickup loh Pak Haji ya. Iya. Tahun berapa nih Pak Haji? 2015. 2015. Oke Pak Haji. Ya, kita ya, lihat ya. nih. Ini masih masih ori Pak Haji ya? Iya masih. Persinil. Masih bagus ya? Sasis utuh mesin cakep. Sasis utuh ya? Nggak ada yang karatan Pak Haji? Nggak ada sasis utuh. Tahun berapa Pak Haji? 2015. 2015. Ini yang 15 ya Pak Haji ya? Bukan yang satu ya? Ini KL15 Futura Pickup Box ya teman-teman Nomornya ganjil untuk alamat SMK daerah Tangerang Kabupaten ya? Kabupaten Kabupaten. Untuk pajaknya di bulan Juni 2023 Hidup Pak Ji? Hidup, hidup Hidup, hidup, Pak Ji? hidup. Nah ini warna hitam Belum AC Pak Ji, ya ya Masih standar ya? Tipe standar Tipe standar yang terbuka ke belakang Harganya berapa Pak Ji? Harganya 65 65 DP 15 lima belas, lima belas, dua bisa nego gak? Ya, kurang-kurang dikit, Kurang-kurang dikit mungkin. boleh nah, ya. Okay, ya? Tahun dua ribu lima belas, Oke ya, teman-teman, okay. ya, tahun 2015 carry pick up. Tahun 2015 pajaknya masih panjang, bulan Juni, mobilnya masih sangat bagus, dan gak ada yang kropos. Sasisnya semua masih aman, nggak pernah banjir juga. Oke, okay, selanjutnya, Pak Ji. Nah teman-teman ada lagi Kijang LSX bensin Manual tahun 97 Tahun 97 Mobilnya masih giras banget nih Masih kaleng banget Ini platnya ganjil Untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat Dan pajaknya pun masih sangat panjang di bulan November Ini harganya 40 juta masih bisa nego ya teman-teman Oke, selanjutnya nih, Pak Haji. Ini, Ini ada mobil apa, Pak Haji? GS RS 2009 Yes, RS 2009. Ya. Warna putih, manual matic. matic. Matic, RS 2009. Wow, mobilnya bagus. Ini kilometernya 100000 ribuan untuk alamat SMK daerah Tanggrang, kota ya, teman-teman. Untuk platnya, plat genap dan pajaknya panjang. Hidup, hidup, hidup. Bulan September 2023, mobilnya bagus. Harganya berapa, Pak Haji? Seratus 113 belas, juta masih bisa nego Pak Haji. Dua juta masih bisa nego. Ya pokoknya harga langsung aja bypass ya. ya kalau nggak ya. salah, iya gitu. Kita segituan ya. Oke. Ya teman-teman, pokoknya yang dibilangin sama Pak Haji baru ilustrasi ya. Iya iya. Untuk peaknya nanti, nanti tinggal nego aja ke Pak Haji. Oke selanjutnya nih Pak Haji. Ini mobil Agia. Toyota Agya dua ribu tujuh belas. Tipe apa nih? 2018, 2017. Dua ribu delapan belas, dua ribu tujuh belas. Tipe G, metik manual. Metik. Metik ya teman-teman. Toyota Agya tipe G metik, warna putih. Pajaknya januari dua ribu dua puluh tiga genap. Kilometernya berapa ji? Kilometernya delapan puluh lima. Delapan puluh lima ribuan. Bertransmisi otomatik ya, atau sama perorangan Pak Ji? Perorangan. Harganya berapa ji? harga 112. 112 juta masih bisa nego. Bisa. Tahun 2017 ya atau 2018 ya? 2000 ya. 112 juta masih bisa nego Pakdi ya. Nah, teman-teman, harga di sini masih bisa dinegoin. Oke, selanjutnya nih. Ini ada mobil Eskudo, apa Saktik Eskudo? Saktik. Tahun berapa Pakdi? 2001. Tahun 2001. Warnanya warna apa nih? Merah. Merah ya. Merah tua ya. Berplat ganjil ya teman-teman untuk alamat SMK daerah Jakarta Timur dan dan pajaknya pun masih sangat panjang bulan Juli 2023. Pajak hidup Pakdi? Hidup. Ini orsinal nggak Pakdi? Apa orsinil. udah ada orsinil. beberapa dempulan? Ya ada. Orsinil. Masih orsinal full. Uh teman-teman mobilnya masih orsinal full. Insyaallah mobilnya masih bagus. Kaki-kaki ada PR nggak? Kaki-kaki ada PR nggak? Ada beberapa ya paling tinggal dirapiin ya. Enak aja sih, masih enak ya? ya. Oh iya. mesin nggak rembes, Pak Ji? Nggak ada. Ada yang rembes. Perawatan, Pak Ji ya? Harganya berapa, Pak Ji? Empat ya. Empat mm -hmm. Kalau misalkan nego-nego masih bisa, Pak Ji ya? Mungkin, ya sedikit aja bisa. Bisa. Mungkin teman nawar 45 barangkali masih bisa kali, Pak Ji. Mungkin lebih dari itu. Mungkin lebih dari itu bisa. Nah, masih ya, bisa ya. Yang penting serius kesini hmm. aja, Pak Ji, ya. Hmm. Kalau angka nanti dibicarakan. Oke, okay, selanjutnya. Ya, ini apa yang kemarin masih ada? Teman-teman yang mau kepo langsung ke Pak Haji Oji. Nah, ini mobil apa nih, Pak Haji? Altis. Altis tahun 2005. Tahun 2005. Hmm. Altis tahun 2005. Transmisinya manual metik. Metik ya. Nanti. Altis G2005, Pak Haji. Hmm. bertransmisi otomatik hmm. berapa duit Pak Ji? 88 88 ego Pak Ji? ya yeah, kurang kurang dikit kurang kurang dikit bisa ini platnya di bulan platnya ganjil untuk alamat SMK daerah depok dan pajaknya di bulan Juni 2023 warna kuning mobilnya masih bagus pinjreng original nah ini yang kemarin Pak Ji, ya masih ada ya? ini yeah. terios teman-teman nah, yang kemarin kita review masih ada teman-teman mau kepoin Video yang di sini ya, Pak Ji. Ini dulu nih Pak Ji nih, ini seri 2010. 2010 ya. tipe apa nih, L ya, L 2010 manual ya Pak Ji. Iya, kilometer berapa Pak Ji. Berapa 100 ribuan, ya? Tiga miliar seratus lima kali ya? Seratus ribuan. Iya, pajaknya di bulan Juli 2023 genap alamat SNK Darah Jakarta Barat. Mobilnya berapa duit Pak Ji dijual? Delapan puluh lima. Delapan puluh lima. Bisa nego Pak Haji ya. Nah teman-teman harga di sini masih bisa dinegoin. Ya, teman-teman untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung dapri nomor teleponnya Pak Haji Oji di berkah usaha motor. Saya dari darah usaha mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan... Teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, darosautu.